tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay di channel ini Jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada yang di anda Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2021 Untuk hmm. singkat waktu, kita langsung saja mengambilkan kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan Oktober tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sekretaris di, di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan pekerjaan seorang Sekretaris di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sekretaris di bulan Oktober tahun 2021.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 Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Zodiac Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saja kita membuka dan membacakannya. Tugas kesehatan seorang Sagittarius adalah Seven of Swords ataupun 7 pedang. Secara umumnya, Seven of Swords itu diartikan ingin melangkah maju ke depan, ingin move on, namun, mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang si Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021, tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di sini, masa lalu seorang si Sagittarius akan selalu ia bayangkan di bulan Oktober tahun 2021 akan selalu menghampiri seorang si Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021, yang gimana di sini membuat beban pikirannya dan tidurnya tidak akan nyenyak, dan untuk support energinya adalah page of Cup. Secara umumnya page of cup itu ada dua pengertian, yang pertama seorang anak, yang kedua di masa anak-anak, dan di sini menggambarkan seorang Sagitarius ingin move on, ingin melupakan masa lalu namun kenangan itu akan ia ingat di bulan Oktober yang dimana kenangan tersebut bisa dikatakan dalam masa anak-anak ataupun masa remajanya, yang membuat beban pikiran kepada dirinya sehingga dirinya akan terganggu, namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan disini juga tidak terkeluh kemungkinan seorang Sagittarius akan didukung, didoakan, disupport oleh seorang anak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Well of Fortune. Secara umumnya, Well of Fortune disediakan roda keputaran kehidupan, roda kehidupan. Dan jika kartu Well of Fortune kita gabungkan dengan kesehatan seorang di disini menggambarkan, terhadap perputaran kehidupan sedang dijalani oleh seorang Sagitarius yang dimana di sini seorang Sagitarius akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dengan dukungan darah seorang anak namun di sini seorang Sagitarius masih mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini selalu terkini yang dengan masa lalunya dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacles ataupun 5 poin secara umumnya five of pentacles itu diartikan kondisi keuangan berkecukupan kondisi keuangan yang dimana di sini membantu orang lain namun sedang membutuhkan dan di sini menggambarkan kondisi keuangan seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami penurunan, tidak akan mengalami peningkatan. Di sini digambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang suka berbagi di bulan Oktober tahun 2021, meskipun seorang Sagittarius sendiri sedang membutuhkan ataupun sedang dalam kesusahan. Di sini seorang Sagittarius mengharapkan dengan berbagi kepada orang lain itu rezeki akan semakin terbuka lebar di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Sagittarius akan didoakan oleh orang-orang yang ia bantu yang dimana di sini keuangan seorang Sagittarius akan tetap stabil di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah naik Oven. Secara umumnya, kenaikan open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius berada di dalam zona nyaman, zona stabil, yang dimana di sini seorang Sagittarius suka membantu orang lain, yang orang lain di sini adalah kategori orang-orang sekitar, orang-orang yang sudah matang pikirannya dan juga mendoakan seorang Sagittarius, agar keuangannya lebih stabil dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius akan suka membantu. Orang lain meskipun dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan membutuhkan, yang dimana di situ adalah seorang pasangan akan selalu membantu mendukung seorang Sagittarius untuk menstabilkan keuangan lagi. Dan jika kartu well of yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang di sini menggambarkan, roda perputaran keuangan, roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagittarius dengan suka berbagi kepada orang lain, namun di bulan Oktober belum terasa. Budayanya, yang dimana kemungkinan akan terjadi di bulan berikutnya, yang dimana pintu rezeki akan semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain, yang dimana sini orang lain adalah orang-orang di sekitar yang selalu mendoakan seorang Sagittarius agar keuangannya semakin bagus, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan seorang Sagittarius untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu ah, adalah kesejahteraannya adalah Triobhan ataupun Tiga Tongkat. Secara umumnya, Triobhan itu diartikan. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan pekerjaan tiga sekaligus dan belajar ikhlas melepaskan. Dan di sini, di yang kedua, seorang sanitaris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, tiga tawaran pekerjaan. Dan untuk karya pekerjaan seorang kary di sini menggambarkan seorang sakit akan mendapatkan diwagat tawaran pekerjaan sekaligus Yang dimana disini mampu mendapatkan kehidupan keuangan karir pekerjaan akan lebih bagus lagi Yang dimana sini pekerjaan tersebut nilainya sangat besar yang sangat menguntungkan kepada kehidupan seorang sakit sendiri Dan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang sakit bisa disarankan untuk ikhlas melepas satu pekerjaan yang dimana sini membuat seorang sakit akan kelelahan namun disini seorang sekitarius akan tetap stabil keuangan karirnya kehidupannya. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang sekitarius ingin menambah satu pekerjaan lagi. Yang dimana sini dalam bentuk usaha untuk meningkatkan karir pekerjaan serta kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah. naik option. Secara umumnya naik option itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang ada di sekitar, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan disini menggambarkan. Seorang Sagittarius disarankan untuk melepas satu pekerjaan secara ikhlas Yang dimana pekerjaan yang dia lepaskan diberikan kepada orang-orang terdekat Yang dimana sini dalam kategori Five tackle, Suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu resmi akan semakin terbuka Dan sini seorang Sagittarius akan menerima tiga tawaran pekerjaan Yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang terdekat Yang mampu mendapatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi Serta di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Sagittarius Untuk membuka usaha yang baru dalam bentuk Upaya untuk meningkatkan keuangan finansial serta kehidupannya Dan jika kartu well kita gabungkan dengan kaya pekerjaan seorang Sagittarius Di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagitarius Dalam kategori pekerjaan kehidupan Yang dimana di sini ada tiga prediksi yang selalu didoakan oleh pasangan Didapatkan dari seseorang-orang terdekat dan diberikan kepada orang-orang terdekat juga Yang membuat pintu mestinya akan semakin terbuka Dan untuk kartu asmaranya adalah Seven of Cards ataupun tujuh piala Secara umumnya Seven of Cards itu diartikan memiliki banyak keinginan namun tidak mampu mengungkapainya Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021 Ada beberapa prediksi. Yang pertama kepada seorang Sagittarius yang sedang single ia menginginkan banyak pipe Ia terlalu memilih Tipe untuk dijadikan pasangan yang membuat dan menghambat hubungan asmaranya akan susah untuk maju sehingga di sini disarankan kepada seorang Sagitarius yang sedang single baiknya menatap masa depan melihat kekurangan seseorang mencintai kekurangan seseorang dan menerima kekurangan seseorang yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan di sini juga digambarkan kepada seorang Sagitarius yang sudah berpasangan ia ingin memberikan banyak kejutan banyak kebahagiaan kepada seorang pasangan namun di sini belum tergapai di bulan Oktober tahun 2021. Dan disini seorang pasangan akan selalu menunggu seorang Sagittarius sampai mampu menggapainya yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di disini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021 yang pertama kepada Sagittarius yang sedang single tidak akan mengalami perubahan apa-apa yang dimana di sini dikarenakan seorang sagitarius yang sedang single terlalu memilih banyak pilihan terlalu membanding bandingkan orang sehingga di sini akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya. dan di sini kepada seorang sagitarius yang sudah berpasangan ia akan selalu ditunggu oleh pasangan untuk memberikan kejutan yang spesial yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya serta meraih kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dan jika akan dua kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang sagitarius di sini menggambarkan yang pertama, apabila seorang Sagittarius yang sedang single sudah mulai menerima kekurangan dan menerima apa adanya pasangan akan mendapatkan roda perputaran di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan, romantisan dan di sini juga kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan roda perputaran di dalam kategori hubungan asmara akan ia rasakan setelah memberikan kejutan yang sangat spesial kepada seseorang yang spesial yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang membuat hubungan asmara semakin bagus, semakin bahagia, dan semakin harmonis lagi. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius itu berada di angka 7, 75, 53, 38, dan 81. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi amalannya.